kalau kita melihat perilaku banyak manusia dari sejak tadi pagi kita berangkat ke tempat kerja kita, kita melihat bagaimana mobil-mobil berlalu, motor-motor ramai dan padat di lampu merah. Pernahkah kita bertanya, mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar. Yang membuat mereka meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan kasur mereka. Meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Seakan-akan mereka akan hidup kekal dan abadi. Bekerja. Kaki dijadikan kepala-kepala dijadikan kaki. Setiap hari seperti itu padahal kita sudah difonis mati sudah turun itu fonis mati kita hanya menunggu kapan kita dieksekusi semuanya Allah mengatakan kepada Nabi manusia terindah yang pernah menginjakan kakinya di muka bumi ini manusia termulia yang Allah cintai dan Allah banggakan Allah mengatakan kepada beliau innaka mayyitun wa innahum mayyitun Muhammad alaikassalatu wassalam ya Rasulullah engkau sudah difonis mati engkau mayyit yang berjalan di muka bumi wa innahum manusia-manusia yang sedang berjalan di muka bumi yang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya yang mungkin sedang berada di atas motornya yang mungkin sedang asik menikmati makanannya Maidun. semuanya bakal mati lalu apa yang kita cari hampir setiap hari kita mendengar pengumuman fulan telah meninggal dunia fulan bin fulan inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita kaget kalau tu orang kita kenal kalau kemarin tu orang masih makan bersama kita kita berfikir ya Allah bukankah dia yang sehat yang kemarin makan bersama kita. Yang kemarin olahraga bersama kita. Yang mungkin kemarin sedang mengurus surat-surat motornya. Surat-surat mobilnya. Hari ini dia meninggal dunia. Tidak perlu kaget kita. Jawa. Karena suatu saat yang akan diumumkan di sana adalah nama kita. Kita hanya nunggu waktu kalau kita bicara pribadi kita ingin hidup lebih panjang tapi tunjukkan kepadaku mana orang yang umur 100 tahun adakah yang hidup 200 tahun sebagian orang bangun istana bangun rumah yang megah yang mungkin bertahan untuk ratusan tahun kita bisa melihat rumah-rumah sisa bangunan Belanda Kemana yang membangunnya? Kemana yang bekerja membinanya? Kemana yang pernah menempatinya? Rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki, suatu saat akan berpindah tangan. Jangan bicara rumah kita, jangan bicara kendaraan kita, bumi yang kita tempati. Dan ya, kita melihat orang berjalan di atasnya. Merasa aman. Mereka bisa mengerjakan aktivitas mereka semau mereka. Tapi kata Allah Jalla Jalaluh. Ida zul zilatil ardu zil zalaha. وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرة شر يره ketika bumi ini digoncangkan, Antum akan melihat masjid tempat kita sholat, gedung-gedung yang hebat, yang tinggi yang dibangun oleh manusia akan hancur, bayi-bayi pun akan beruban pada waktu hari itu. Kita bisa melihat tatkala terjadi gempa sedikit gempa 5 menit kemana kita akan kabur antum tidak akan mengambil motor antum kita tidak akan memikirkan mobil kita kita tidak akan berpikir tentang hp kita apapun yang ada di rumah kita kita akan berlari meninggalkan semua itu untuk menyelamatkan diri kita dan kita pun akan mati kemana engkau hendak menyelamatkan diri wa akhrajatil ardu asqalah bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perutnya akan memuntahkan ribuan miliaran manusia yang telah mati mereka akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang tak berpakaian tak membawa harta sedikit pun tidak alas kaki yang dipakai mereka dikirim kepada masa Kata Nabi والسلام, Bumi akan memuntahkan isi hati. Dia akan memuntahkan emas-emas sebesar pilar. Perak sebesar pilar. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, dia melihat sebuah pilar terbuat dari emas yang besar yang kalau dalam kehidupan dunia dia akan siap bertarung untuk mendapatkannya dia mendatangi itu pilar dari emas dia mengatakan fika kotal itu gara-gara engkau aku membunuh manusia Antum bisa lihat begal-begal yang terjadi, apa sih yang mereka cari seorang kakak membunuh adiknya silaturahim putus gara-gara hartanya datang orang melihat itu emas teronggokkan seperti itu fika kataktu rahimi gara-gara engkau aku putuskan rahimku datang pencuri mengatakan fika kuti hati gara-gara engkau tanganku diputus apakah mereka mengambil emas itu? apakah mereka bawa menuju ke padang pasyar? ditinggal itu emasnya karena pada hari itu yawmalayan fa'umal wala banun. Harta tiada guna. Anak nggak bermanfaat. Selesai. Kehidupan ini akan berakhir jemaah Semua akan rata dengan tanah. Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Mereka akan menuju ke padang masyar untuk disidang. Mungkin sebagian di antara kita nggak beriman, nggak percaya kalau bumi ini akan hancur, nggak yakin kalau dia akan mati. Suatu hal yang menakjubkan, hanya amal yang engkau akan bawa ketika engkau dibawa oleh para pemanggul jenazah, ketika diletakkan di atas sana. Rumahmu tidak engkau bawa. Mobilmu, hartamu engkau tinggal. Engkau akan berteriak. Di dalam keranda tersebut. Kalau engkau orang yang beriman. Yang beramal untuk hari akhirmu. Maka engkau akan berteriak mengatakan. Koddimuni. Koddimuni. Segerakan aku. Segerakan aku ke tempatku sana. Dunia ini bukan tempat tinggal tunjukkan kepadaku. Mana orang-orang kaya? Mana penguasa-penguasa yang kekal dan abadi? nggak ada, cuman. Semua mati. Mau presiden? Mati. Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, "Ya, wa ilaha! Eina biha?" Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri. Untuk liang lahat. Yang hanya satu kali dua meter. Yang kita melihat. Kita membawa saudara kita. Kita bawa orang tua kita. Kita bawa ibu kita. Kita bawa teman kita. Semua berakhir di sana. Sebesar apapun rumah yang dia miliki. Sekaya apapun harta yang dia kumpulkan. Akan berakhir ke satu tempat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 untuk yang 70 tahun kita bersungguh-sungguh. Apa kata Allah tentang hari akhir? Wainna yooman, wainna yooman, inda Rabbi ka alfi sanatin mimma taudun. Satu hari jemaah, satu hari di sisi Allah kelak nanti itu kehidupan kita di hari akhir satu hari sama dengan seribu tahun dari kehidupan kita lalu kita nggak bersungguh-sungguh untuk yang satu hari sama dengan seribu tahun Hayat divilla, hanya ada dua kelompok manusia nanti sebagian di surga dan sebagian di neraka Allah berteriak, wanada, ashabul jannah, ashabanar. Kalau nanti penghuni surga akan menyeru penghuni neraka. Ketika semua sudah diputuskan, mereka mengatakan anqad wajadna, ma wadana, wa Rabbunahhakku. Kita ni sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami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 penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka fahal wajattum ma wa'adakum rabbukum haqqan apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian dengan benar apa kata penghuni neraka qulna'am <tuh> lihat <-tuh>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 Allah hanya wajibkan kepadamu sholat lima waktu berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat subuh dipanggil hayya ala sholah hayya 'alal falah mari menuju kemenangan menuju kesuksesan kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian tapi kalah engkau datang menuju rumah Allah, engkau lakahkan kakimu menuju rumah Allah. Engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar. Engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya di hari Jumat. Hari Jumat kita masih melihat manusia-manusia yang menjadikan agamanya senda gurau dan permainan buat mereka.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 Siapa yang milikin kita bisa melihat? Kita sibuk berterima kasih kepada manusia yang membantu kita, tapi Allah oh, oh. maka diharamkan semua itu. Allah, Mereka menjadikan agama itu bahan olok-olokan, gurau diremehkan sama mereka. Wagarat humul dunia, dia tertipu dengan kehidupan dunia. Seakan-akan kita serius hidup di dunia. Semua main-main kehidupan dunia ini, jemaah. Kita ingat di tempat terlaknat bumi ini tempat terkutuk, Cama. Apapun yang kau sentuh akan sirna dalam kehidupan ini. Ingat bapak kita Nabi Adam Alaihissalam diturunkan ke bumi karena dihukum.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 Sudah saatnya Jumat. Kita hadir sebelum khotib naik mimbar. Apa yang kau kerjakan jama? Berapa kali kau dengarkan jamah agama? Tiap hari. Sejumat sekali telat datang. Wallahi. Malaikat ketika khotib naik mimbar. Tutup bukunya. Selesai sudah. Tapi. Memang kita menjadikan agama kita bahan onok-onok. Sebagian beranggapan agama memberatkanku, padahal Allah menurunkan Al-Quran rahmat kasih sayang buat kita.